Berlatar waktu lima tahun pasca Tangsan berpisah dengan sang ayah bersama adik angkatnya Siawu, kini Tangsan remaja telah lulus dari Akademi Nauding sehingga perlu mendaftar ke Akademi yang memiliki jenjang lebih tinggi.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 Sebagai tipe support, Ning Rorong nyaris menjadi target pertama. Beruntung dengan tali akarnya, Tang San berhasil membantunya. Dilanjutkan dengan kombinasi serangan mereka bertiga untuk menjatuhkan Guru Zhao. Menggunakan strategi super ofensif, pihak Tang San tidak memberikan sedikitpun lawannya untuk melancarkan serangan balasan. Namun sayangnya pertahanan dari Guru Zhao benar-benar tidak tertembus. <tuh>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 Ia pun menunjukkan kekuatan roh pelindungnya yang sontak membuat keadaan menjadi berbalik. Pihak Tang San yang sudah mengeluarkan seluruh tenaganya kini benar-benar tak sanggup lagi berdiri. Akan tetapi saat melihat Shou terluka akibat melindunginya, ia merasa telah menjadi kakak yang tidak berguna. Lantas ia pun emosi dan mencoba melawan seorang diri dengan menggabungkan teknik mata rahasia, telapak tangan besi dengan kemampuan rumput biru peraknya. <tuh>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 Sampai akhirnya mengandalkan kelincahan dan paras imutnya membuat Mang Ho Jun lengah sehingga Xiao berhasil mendaratkan pukulannya kepada Mang Ho Jun. Untung saja sebelum pertarungan semakin serius, Daimube datang untuk memisahkan mereka. Saat suasana sudah tenang, Daimube lalu menjelaskan bahwa Akademi Sri Lanka di tahun ini hanya memiliki tiga murid, yaitu dirinya, Oishike, dan Mang Ho Jun.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 kembali ke Akademi Sri Lanka. Semua murid kembali dikumpulkan termasuk Ning Rongrong dan Oishiki yang telah menyelesaikan lari 20 putarannya. di sini Fender menanyakan kepada mereka apakah mereka berdua telah menyelesaikan tugas yang ia berikan. Dengan ekspresi ragu, Oishiki pun mengiyakan pertanyaan tersebut. Namun Flander tahu kalau Oishiki telah berbohong dengan mencoba melindungi Ning Rongrong. Ternyata ia sendiri diam-diam telah mengawasi mereka. Oishiki memang telah menyelesaikan 20 putarannya. Namun Ning Rorong baru satu putaran malah pergi jalan-jalan ke kota untuk makan-makan Hal ini jelas membuat Flender sangat marah karena Ning Rorong telah melanggar peraturan akademi di hari pertamanya Ia kemudian memberinya dua pilihan Ingin pergi dari akademi atau meminta maaf dan berjanji tak akan mengulanginya lagi Akan tetapi dengan nada yang angkuh Ning Rorong malah mengatakan bahwa Akademi Sri Lanka hanyalah akademi kecil dan Flender bukanlah siapa-siapa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 Mendengar hal itu membuat Ning Rongrong menangis dan berlari meninggalkan mereka. Flander kemudian menyuruh Oishike untuk pergi menenangkan Ning Rongrong karena tujuan ia sebenarnya hanya untuk memberinya pelajaran tanpa ada maksud untuk mengusirnya.